Halo guys cara cara meng... cara menghilangkan bau pada durian nah dalam, mobil. nah dalam mobil jadi begini nih kita taburi kopi nah jadi kita taburi ini taburi durian ya dengan kopi Buka lagi ya? Ini dia bukan loh. Ah, yeah. hilang nah. baunya. Jadi, kopi. jadi guys, terbukti ya bau bau kopi muncul, tapi bau duriannya sudah hilang. Oh yeah. Bagaimana guys? bawa kopinya sudah hilang ya guys? Huh? bawa tulian hilang, bawa kopi ada oh iya iya terbukti ya, ya, ya. ya? ampun okay. oh, oh.